Halo semuanya, selamat datang dalam konten terbaru Sensei yang diberi judul Kasih Tau Dang Mener Program ini merupakan video pendek mengenai pembelajaran bahasa Menado yang judulnya sendiri memiliki arti Kasih Tahu, Beritahu Tell Me Osyete Dang Dong Please Yo Mener Pak Guru Teacher Sensei, di pelajaran kita kali ini kita akan belajar kata baru yakni caparuni. Caparuni. Caparuni artinya kurang ajar. Insolent. Buray. Contoh penggunaannya, caparuni nana, kurang ajar kamu. You insolent. Buray na. Contoh lainnya. Kalau di Manado, jangan bapak caparunikwa. Kalau di Manado, jangan berperilaku kurang ajar. In Manado, jangan act insulin. Manado ni irukara, ureni, jaranai dekudasai. Sekian pelajaran kita pada kali ini. Jangan sampai jadi murid yang kurang ajar ya. Sampai jumpa lagi kita di video berikutnya. Dasar caparuni ngana. Eh, hey, hey, eh, wait, kenapa? Kenapa apa so ngana batarya begitu? Ah, gomen, sorry. Cuman kasih belajar kok ini. Lain kali jangan begitu. Ternyata -ta -ta sono tasono ngana kasih bangun. Eh, tasono apa itu? Makanya, tunggu Jo Nanti next video kita mau bahas.